Berapa ni? Okey. Saya nak apa? Nah, cepat satu jangan. Okeylah, habis Okey. Panggil sayang eh, yang ini. <laughs> Bang Rey dipanggil sayang juga. Hai. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini kita akan meresens sebuah video dari channel Bang Rey, guys. Nah, Bang Rey ini masih di Malaysia kayaknya ya guys. Nah, di sini ada pasar malam terpanjang di KL. Pening kepala. Wadidah. Mantap sekali ini teman-teman ya. Jadi kita akan melihat pasar malam terpanjang. Kok bisa ya pasar malam terpanjang? Apakah semua jalan itu digunakan untuk pasar malam atau bagaimana? Jom kita tengok videonya guys, saya sudah penasaran. Let's go. Sebab memang ini tempatnya di tengah ibu kota. Oke. Okay. terpanjang di KL. Wow, so wajib banget Anda kesini jika ke Kuala Lumpur. Oke. Okay. Hi, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam, rohulahum ya. robbi. So kali ini kita lagi berada di Jalan Tar, guys ya. Wow. Ini, ini, ini. Jalan Tar. Sendirian kita bang, bang reknya ya. Malam yang terpanjang di KL ya, guys ya. Oke. Okay. Iya sendirian. Kelihatan ya nih. Kelihatan, kelihatan bang. Cukup panjang guys, jadi kita harus ekstra kuat ya. Jadi kuat lah. Lupa subscribe yang baru ya subscribe guys, jangan, jangan lupa. Oke. Weh. Strono asli. kita okay. ya. jalan-jalan so, ya. so, di sini. Wow, ternyata di sini ada Malaysia International Flavor Festival. Wow. -F -F, guys. Keren. So ramai banget ya ada lagu-lagu ini yang One bihun sop weh macam sedap oh ini masuk ke dalam sini kah oh my god kikil guys waduh oh, wah enak ini sup utara guys sup utara dan di dalam juga ada banyak guys. Nah, oh my god, banyak banget. Oh ini street food ya? Oh, ini street food ya? Ini kayaknya belum ke pasarnya. Oh ceker guys, ada ceker di situ guys. Saya di Arab Saudi tidak menemukan ceker, asli Gak ada ceker di sana dimasak guys. Hanya di Indonesia dan Malaysia kayaknya. Sama Asia Asia gitu ya guys ya. ASEAN street food tuh banyak ceker dipakai juga. Oh gak masuk ke dalam kah Kalau udah malam minggu tuh pasti rame ya Keren so, ini, uh, Saya kira Fikri uh, tadi bukan ya ya. Bu, Eh itu, itu bentar guys itu ada yang dibuat dari darah kan kayak gini ini saya kurang tahu juga ya tapi kayaknya ini halal ya Oh ayam dia pakainya ayam ini kita beli apa ini kita kenyang ada yang tengok Bang Re itu Wah kayaknya kenal nih itu paling Oh pertama Kompleks sebelah suku Oke, okay, so, Sogo. Ini abang Fauzul Hakim sering kesini ya dulu sama bang Iwan. Oke, okay, masih jalan. Maskin. Tapi di Sogo gak ada baskin ya. Ini pasti di Bukit Bintang yang ramai nih. Oh, ini so, so, ini suasana Bukit, Bukit Bintang maaf, ya atau gimana? Oh, enggak juga ya, nggak tahu juga ya guys. So guys ini sogo ya. Oh, Bukit Bintang sogo itu yang sama Cak Loncong itu ya sogo, mungkin? Guys. Pasti banyak sale, ya Orang Melayu ini suka shopping di Sobo guys Uobi cantik banget Oke okay. Tapi pasar malamnya kok sepi ya guys nggak kayak dulu ah, Oke okay. Kita harus taati ya Jangan sampai kita Iya masa mau... merah nyebrang Lampu hijau Untuk pejalan kaki guys baru kita lintas Oke, okay. uh, jauh baru jalan. Ingat, iyalah ya, pasti ditabrak nanti sebab membahayakan diri juga membahagiakan orang, orang lain. lain. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada bang ini. <laughs> ini kita tengok, ini macam sepi aja, sunyi uh -huh. Biasanya kan di depan sini itu adalah jual jersey, kan? Terus oh, oh tutup. Kita coba try, cari guys Oke okay. Oh macam sedak nih apa nih Oh ini pasar malamnya Sepi uh, ya berarti ya di luar beri, ya, coy. oh pernah oh. Oke okay, oke okay. nggak serame Biasanya katanya ya Atau uh, mungkin habis hujan ya sana guys ini kan nak beli jersey Jersey Uh, JDT. Ah, oh, Bang Re dulu terima kasih banyak ya, saya ucapkan sekali lagi buat Bang Re. Mungkin ini udah, udah lupa Bang Re ya. Bang Re itu pernah beliin saya itu jersey Malaysia guys ya. Harimau Malaysia. Kalau nggak salah Harimau Malaya atau Harimau Malaysia. Dan uh, itu warnanya kuning ya guys ya. Wah itu keren banget. Oke, okay. ini aku bawa kurang jalan-jalan. siap mantap. Ya, lumayan lah, lumayan di sini. Oh, ini kebab, kebabs ke apa itu? K-pop. Orang yang cari makanan emang Weh, kan memang di sini. Memang gila sih. Oh, ini oh, ini juga nama. lagi viral juga, guys. Tuh, karakter-karakter animasi kayak gitu bawa -bawa di, di sini itu, ya. juga banyak ya, yang ya, jualan. Cak, cak, cak, cak, satu dua belah ringgit, dua dua puluh dua ringgit. Eh, sama lah, Kak. Macam Kak sini itu ada yang sepuluh ribu, ada yang lima uh, belas yang kecil biasanya. Kalau yang besar tuh 50.000 lah. Oke. Okay. Apa nih? Oh, sayang anak, sayang anak. Mantap sih, guys, suasananya ya. Oke, okay. tapi di sini khusus banyak makanan-makanan uh, juga ya. Oh my god, ini nasi lemak kah? Yo, Allah ada lele guys. Wow, mantap ini. Yang paling menggiurkan adalah makanannya kalau di sini ya guys ya. Oke. Okay. Wah ini jersey-jersey ya, ya, ini. Ya, oke, aku punya yang kuning-kuning ya, gitu jersey, ya, guys ya. Oke. Okay. Mantap banget sih asli. Tapi ini panjang ya, panjang banget ya, guys. Dari tadi nggak sampai sampai ke ujung ini. Oh, di sini ada parkir dia, guys. Ah, oke. Okay. Kendaraan dilarang masuk. Di sana sudah jarang pakai masker, orang-orang ya keren asli. Ada sebagian ya, kalau di sini masih, guys, rata-rata udah full lumayan full masker. Tapi kalau di pasar ya enggak sih ini adalah destinasi pelancongan juga Aha, ya. gak boleh uh, buang sampah sembarangan ini tempatnya di tengah ibu kota dan terpanjang di KL wow so, wajib banget anda kesini jika ke Kuala Lumpur Mantap, sih asli wah jersey jersey pengen beli guys asli jersey yang jersey jersey itu ya ini kebanyakan ini dari luar Malaysia guys. Bang Re mungkin nyari jersey yang uh, lokal ya. Kayak Kedah ya kan, JDT. Timnas Malaysia gitu kan. Asli sepi banget, guys. Ini sepi loh. Terhitungnya ini sepi, guys, asli. Oh, ini ada bule tuh, bule. Eh, bukan nih kayaknya. Ada Qatar tuh, jersey-jersey oh, luar. Ha -ha. Bray ya, ada jersey Malaysia. Oke, okay. kok oh, gila makanan semua ya? Ada Allah mantap, asli MG Cafe. King crab, bukan king crab. Baby crab, baby crab air Balang, dari Balang Bangre juga, juga jualnya. Hahaha. <tuh> <tuh> Ayak gantung ah ini, Ayak ini gantung. perlu kita coba, guys. Oke. Okay. Nanti ya. Nanti, oke. Okay. Guys, itu keren itu wajib coba itu ya. air gantung, kan Nanti dibawa di Indonesia, guys, serius. Itu keren itu. Wahyampok juga bisa dibawa ke oh di Indonesia. Iya sih benar. Uh, Kaya gini kita belajar guys, kita belajar. Iya belajar street food uh, yang ada di sana kita, terus dibawa aja kita. gitu kan. Kita harus belajar di sini. Wow kita ke kita kiri juga ada Indonesia, tuh guys. Shawarma. Ini lurus Bang bangre. Shawarma. Oh my god. Wu, ini doyanan saya guys, shawarma ya Allah. ini jajanan pasar lagi ya Allah menggoda banget sih menggoda iman ini kalau puasa pasti dibeli semua asli kalau puasa di sana Nanti ya. gila aku udah makan tadi gimana Iyalah ya? harusnya jangan makan dulu Bang beli di situ Bang banyak Bang terus di review Bang asli guys Oh di sini banyak baju-baju juga ya. Ini kalau Andy di sini, makanan dia makan ya. Iyalah makan semua itu Bang Endi. Asli. Haha. <tis> Asli. Asli. Oke. Hmm, batik Indonesia coy. Oh iya coy, ada di situ coy. Mantul. Saifah, Saifah. Oke. Aye bayang. Mantap Kayak di airport aja ya. Hahaha. <laughs> Guys. Enak tuh tembikai. Jus tembikai gitu enak banget asli. Ini beli apa ini? Kenyang semua ini. So tak apa kita bawa korang jalan-jalan di area sini ya. Sebab dulu aku nak beli jersey sebenarnya, guys. Sebab dulu di depan tuh ada. Aha. Sekarang nggak ada pula. <tuh> Oke. Okay. Ini kehidupan malam yang ada di Malaysia, guys. Ayat mungkin habis hujan kayaknya, jadi sepi ya, guys ya. Kita coba itu, guys, ya. Tapi lumayan, sampai sini mungkin agak malam, hmm. mungkin agak agak ramai lagi. Right, guys. aku jumpa salah satu ayak gantung. Ayak gantung, nah, ini cukup menarik ini ya. Sirapan. Yang paling sedap apa sini? Uh, ini semua sedap Tapi yang uh, famous kopi Kalau tak nak kopi boleh try hanya Diu uh, Kelading Nak kopilah bila tak ngantuk Boleh so Haa ah, macam aku aku tu Diikat oh, Ok ok ok, so, okay. Dia design dia. Oh beh lah Ayak gantung. Ayak. Ayak gantung Ayak Gantung Ayak gantung Ok ok Sudah siap baju macam ni ke? Yeah. Mantap sih. Menarik di. Oh itu kopinya. Itu kopi dia? Yeah, Rasa dia macam stabbak ah. Stabbak. Lebih kuranglah. lah <laughs> kita diisi jalanan, jalanan lah. Alright. So, kita cuba, guys. Kita haus. By Cilex. Ya. Oke. Okay. Wah, sedap nih asli. Ini banyak lagi nih Vanilla blue keladi Oke, keladi enak juga tuh. Keladi itu kesukaan istri saya, guys. Ramai, jika, oh guys. Berapa nih? Oke. Oke, okay. pa? nah, okay. Panggil sayang, eh? Yang ini. <laughs> <Bang> <laughs> Rena dipanggil sayang juga. <laughs> Eh best lah nih best best lima <successfully> lima ringgit eh best lima ringgit satu gantung kalau dua gantung sepuluh ya. Woi besar juga tuh. Ini nih kayak gini nih. Wih keren mantap. Ini staynya di sini atau di mana ini? Uh, di, mana? Ah? Di, selalu, di mana? di sini uh, selalu selain di sini. Okay. Okay. di Oke, jual. Ada? Hmm. Boleh franchise lah nih. Betul, uh. franchise. Mantap. Nanti kita Mantap. coba. Mantap Franchise, guys. Okay. Mantap. kasih Siu. Kopi cuy. sama, -sama. <laughs> Kita coba ya. Adakah seenak starbucks Apinya, kayak gini mantap mana ada dibandingin sama Starbucks lah Bang Starbucks kurang enak kalau menurut saya sih. dia pakai susu creamer guys wow susu UHT oh iya betul Susu cair sama kayak di Indonesia banyak Tentang. sudah kayak Oke, gitu nari tapi nari tapi jiran, uh, idenya itu air gantung gitu apa itu bang guys. selama saya di Malaysia guys 20 hari ini Inilah. oh my god oke okay guys sudah selesai dan itu tadi jalan-jalan Bang Re di ya suasana malam hari yang ada di Malaysia dan kaget juga di akhir video ternyata Bang Re hamil ya <laughs> Gara-gara berapa 20 hari katanya di Malaysia itu udah hamil kayak tiga bulan gitu aja ya guys ya 7 bulan apa 3 bulan itu So memang ya kerjaannya makan jalan-jalan makan jalan-jalan dan itulah mereka seperti itu guys ya Sangat menyenangkan apabila melancong ke Malaysia kayaknya ini Ya Allah pengen banget ya Aduh ini kemarin, Bang Anton juga rencana tahun depan. Semoga lah kita ada waktu, ada masa, kita jadwalkan. Saya juga masih menabung, guys. Masih sedikit tabungannya ya untuk jalan-jalan di Malaysia ini. Semoga bisa ya ke sana, guys. Oke, terima kasih. Udah tengok video ini, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya, Papi, udah diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.